Konkour semuanya. Jadi di video kali ini kita akan main Stumble guys ya. Jadi kayak mana keseruan Stumble guys ini? Kita nggak, aku belum tahu nih Stumble tuh serunya di mana gitu belum dapet gitu. Ini untuk top-up top, up, top up ya guys, untuk skin skinnya cara guys aku mau ini yang masih nol cow harus top up ya oh ini ya oh anjir karakterku aja masih masih gini cow belum kebuka ah, ini yang rare guys ya ini yang epic ini legendary kalau yang spesial tuh yang oh ini spesial guys nah ini yang baru ya bagian ini yang spesial nih berarti habis hmm, ya? oke lah langsung aja lah kita cari keseruan stumble itu di mana ini ini bagian apa guys ya nggak tahu. Oke lah enggak ngerti langsung aja. Di sini di stumble nih enggak bisa milih-milih room atau apa gitu ya. Diacak gitu. Ada main bola juga enggak salah stumble nih. Enggak dapat, da. Oh, ini. Nice. Ini gak ada musiknya, kah? <laughs> lah. Lah. Mana musiknya? <laughs> gak ada musiknya. Oh. oh. bisa terbang, cu Nice. Uh. Nice. Ini musiknya mana ya, guys ya? Maaf-maaf nih. Ya Ea... dibalik, hmm, oh. Eh, -e -e, cu cu cu <laughs> Dahlah. Nice. Dia harus makin. oh, dia harus ke sini, Salah jalan si bocil-bocil nih. -bocil. Cara ganti nickname gimana, Adik-adik? rap ini musiknya nggak ada apa gimana ya? gizi banget ini tempatnya Aduh nggak rank Aduh, Aduh, ranking satu aku Aduh, elah. Aduh enggak ranking satu aku cuh. ranking posisi satu maksudnya. Lolos dong aja, eh kok kesana? Cuman <laughs> ngapain guys? Eh, <Uuuh>, agak tante-tante. <laughs> aku gak main, guys. Loh, laku kok, kok gak mainin ya? Hmm goreng ini. Ini musiknya mana nih? Maaf, maaf. cara keluarnya gimana nih? Enggak ada musik nggak asik. Eh, Cuk, aku mana, Cuk? boys Uh! ada musik, Cuk. Kita keluar aja ya. Kita keluarin, tarik musik ya, enggak asik. Oke, kita masuk lagi ke dalam stumble guys. Kita cari lagi yang ada yang ada musik-musiknya jangan besar-besar banget, segini aja oke, kita langsung aja cari roomnya 32 orang ya guys ya ya sulit gitu, yang sulit masa gak sulit lama banget ininya udah dong Oi. Oke, okay. nah gini kan nih. Nah, ada dua, dua, dua, dua. Oke, okay. nah, awas, awas, awas, awas, awas, woi awas, <laughs> tuh hmm. awas, awas, tuh. awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, Astagfirullah, awas cok, ya Allah, wae wae awas itu meteor, awas, ayo posisi satu, gas ket, aduh meteor depan mata cu, Ya, uh, gg gg, nice, entah di mana asik ya, ya. bingung. Oke kita nggak mati guys, alhamdulillah. Gimana cara ganti nama dikali? Hmm. Kalau dia pakai HP itu ini licin kali, aku udah ngetes pakai HP, kencang kali, bingung aku. Udah dong, lama banget. Ah? Gimana guys? <tuh> Gimana ya Oh ini ronde kedua Oh, oh Milih-milih Oh jadi tumbal lah kalian ya ah, cocok kali Oke okay. eh, Cucu ah, Apel kok ya Apel dia guys Wih apel sih kau ini Ih sombong Gak mau ranking 1 dia <laughs> Oh di sini rupanya harus ada tumbal cu Kalau nggak ada tumbal Oh, aku ini ya GLSX ya nice udah dong aduh ini gimana lagi guys aduh ini kayak mana cu Hah? ah easy lah ini eh kok kenceng kali eh eh cucu, cucu. eh cucu eh Eh eh, woi, woi, woi. Lewat Eh eh eh. Nice. Oh, ngerti ngerti ngerti ngerti. Pam pam pam pam pam. Wop. Eh, nggak bisa nunduk. Gak bisa nunduk, guys. Ah, eh cucu. Uh! -cu. Hampir ya, guys, ya. Ah, easy banget. Easy banget, easy banget, easy banget. Bangun, bangun! Eh, bangun! Eh, bangun! Bangun! Bangun! Ah, oh, harus digituin, cok! Eh, eh, ntar, tar, tar, tar. ntar, cu. ntar, ntar, cu. Ntar, Oh, lo! Eh, hey, oh, eh, ah, gila! Ah, gila! Kayak mana? Gila! Ah, nice! Juara satu Cuk <laughs> udah ini kayak mana nih oke okay. ini habis ini gimana ya Alamak, iklan, iklan, iklan, iklan. Ah. skip dong skip dong gak bisa oke okay. Buat kawan-kawan yang nonton, aku jangan di, jangan lupa, jangan di skip-skip ikan adik-adik minta tolong, minta izin ya, guys ya. Ini gimana? Sudah gak? Cara biar karakter baru tuh gimana? Harus top up betul gak? Cara ngedapetin ini kayak mana, guys? Oh, top up guys gara ngedapatin ininya gimana ya? Nah, ini. Oh ini free. Ah di sini lah. Dapat dong yang legend-legend gitu kan. Itu apa tuh? Yang rare dong. Oh dapat toh, guys. Ah, nonton dapat ini. nggak apa, -apa lagi guys, kita tonton aja ya, kan? guys. Di clan tapi nanti kita langsung skip. Oke, okay, dapat free lagi, cok. Nice, Cok, Yang legend, yang epic, yang rare, bebas lah. Woo! Nice, dapat guys. Koki-koki, uh, guys, ya. Kita dapat koki. Oh, kita tonton lagi ya, biar free lagi, ya, guys. Sabar ya. Oke, okay, guys, ini yang kedua kali, adik-adik. Nice, dapat cok, dapat cok, dapat. Wah, dapat yang hijau. 15. Ini fungsinya untuk apa ya guys ya? Kita tonton dua kali lagi guys sabar guys. Oke okay, yang ketiga kalinya ya, yang ketiga maksudnya ya ini dua tiga ya guys ya. Tiga nomor tiga, tiga enam, maksudnya ya. Dapat lagi yang uh, satu guys, semprot lah, tapi nggak apa-apa lah ya yang penting kita bisa top up ini kita dikasih free sekali lagi kita tontonnya suka suka orang lah pening pala oke okay. bye nice. oke okay, dapat aduh tapi nggak apa apa lah yang penting kita udah dikasih empat kali free guys. ini kita ada enam ininya ada 25 kita beli dulu ya kan di shop shop oh nggak bisa nggak bisa cara skin apa nggaca-gaca gitu gimana guys ya bingung guys oke lah di video selanjutnya mungkin nanti kita bakal gaca-gaca aku cari tahu dulu cuman caranya yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, di like, di komen-komen. Apakah kalian setuju aku untuk gegacah. Dan jangan lupa ya guys ya. Di-share ke kawan-kawan bocil-bocil partian kalian guys oke. Okay? Aku mau cari uh, izin pamit undur diri dulu kawan-kawan. Uh, see you next video. Assalamualaikum. Bye-bye.